Kita akan sangat melanjutkan Ali. Aku tak saya Amit kula lewat mriki nggih. Mriki nggih. Nek. Tak minggir. Tes. Ayo, guys. Oh, nyuting kan pula mangga eh, eh. Abis, abis, abis. Siap, siap, Iya. Ini komandan siap, betul. Ya. Siap, siap, siap. Iya, batik batik, kiri ayo aku Oh iya yeah, iya yeah. Wes wonten Ini ada ini cuma Malcul, mal LD, kan? dari ini golek Nganti bingung. Alhamdulillah. Kali ya lagi ya kali kerjajakuk ke akal besar, Oh, gantian. keaman oh, dihabiskan loh bah? siap siap ya, dimakai rambut Iyalah. kalau nih. mas. Oke, ini cipu monggo disampaikan acara pada pagi hari ini apa saja. Hai, hai, hai, hai, hai, hai. di kampung hai, RT01 RT02 dan progres pada hari ini membersihkan semua lahan dan merencanakan program site plan di lokasi utama dan lokasi pintu masuk jadi apa namanya masih banyak PR yang perlu kita eh, selesaikan dan ini bagian kauan, untuk sekarang, saya sudah jadi ada terus siap. Kemudian ini masalah listrik kan di sini belum ada, padahal di tempat wisata itu malam hari sepertinya ini sangat, sangat bagus. listrik ini, oh, kelompok bubur, bubur, hmm. sapi itu sudah ada rencana dan sudah uh, menyatakan penyembahan. Sampai jadi itu sudah disanggupi oleh kelompok bubur. Lening yang kedua, karena malam hari itu juga butuh keamanan dan pengamanan. Dan ketertiban. Uh, ketertiban, intinya <gak> nanti, yo, yeah, yang jelas yeah, yeah, itu siang hari dulu, nanti yeah, malam ya, kita yeah, planning yeah. selanjutnya. Oke. Okay, terus untuk air, Insya Allah juga dari kelompok Tirtawaneng yang sudah apa namanya menyatakan untuk memasang airnya. Alhamdulillah, komunitas di kampung wean sudah sangat bagus dan kita tinggal menambahi atau tinggal mendorong dari semalam. Berarti ini saling bersambut nih ya, antara warga dengan pengelola sudah dan sangat. Dan semua nanti yang mendapatkan manfaat itu insya Allah semua warga karena masing-masing komunitas itu mewakilkan apa daripada uh, fungsinya di kegiatan wisata ini. Jadi nanti dimaksudkan untuk uh, hasilnya nanti insya Allah akan dinikmati oleh semua warga. Jadi bukan cuma pengelola, bukan cuma pemilik lahan tapi nanti insya Allah akan menyerap khususnya di wilayah kampung melayan warga dan semua kampung manu untuk semua demi kebaikan dan terciptanya wisata yang memang e, sangat tidak mudah untuk membuat perencanaan yang e, bisa mendatangkan orang banyak tapi bukan dilihat dari siapa yang mengelola atau siapa yang e, menjadi panitia tapi mantap siap bu justru kita akan membuat walaupun mereka petani atau bismillah nanti para petani bisa memberikan e, semacam sajian yang Insya Allah bagus menjadi edukasi bagi semua kalangan berwisata di ya yeah. okay, mungkin itu Terima kasih